Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga dalam kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan limpahkan rezekinya bagi kita semua. Amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, kali ini kakak akan mereview tempat yang lagi viral nih di negara kita, yaitu Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat, Kota Bandung. Nah, kali ini kakak mereview tempat wisata yang lagi viral, yakni Hil, Nama nah nama Sarah Hill sendiri diambil dari dua bahasa yakni bahasa Sunda dan bahasa Inggris Sarah artinya bagus, Hill adalah perbukitan. nah untuk tiketnya sendiri harganya Rp50.000 plus mendapatkan water drink nah inilah tempat uh, Sarahilnya nah ini adalah pintu masuknya nah kita ketika udah uh, bayar 50.000 kita akan kasih water drinknya terima kasih. Nah kita akan melewati jembatan merah. Nah untuk harga tiketnya itu harga 15.000 per orang. Nah untuk tingginya 120 cm dan ini adalah e, ke posisi jembatannya dan untuk e, sebelum kita menaiki jembatan itu kita memakai sabuk pengaman yang disediakan oleh pihak penitia. Nah, ini sebuah namanya dan ini adalah jembatan warna merahnya. Nah, sangat begitu indah pemandangannya. Nah, ini adalah jembatan merahnya untuk ketinggiannya tadi 120 cm. Nah, teman-teman, inilah keindahan yang ada di hialnya dan terasa ketika kita berada di sini. Di atas jembatan terlihat uh, betul serahilnya dan di sini adalah fasilitas yang ada di serahil Nah, ketika ada di sini terasa kita sedang berkeliling dunia dalam hari ini. Silahkan, teman-teman yang belum kesini segera datang ke serahilnya Yuk, terus kita ikutin uh, perjalanan kadiki ayo ayo kepada teman-teman jangan lupa datang ke sini ya karena permainannya sangat-sangat indah nih lu no, yang belum datang ke sini ya nah, ini adalah jembatan eh, terakhirnya ya Tangga menuju ke fasilitas yang ada di asara ini adalah tempat untuk istirahat buat teman-teman yang hobi berfoto-foto ataupun bikin konten tempat ini sangat cocok sekali karena memiliki berbagai spot yang menarik banget dan teman-teman perlu yang ketahui biasanya tempat ini mengusung slogan keliling dunia dalam satu hari Yuk, yang belum, teman-teman datang ke sini ya. Yuk, ikutin terus uh, vlog dari Kadiki. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe ya videonya. Yuk, ikutin, teman-teman. Nah, ada yang tahu ini bangunan apa? Nah, betul, ini bangunan klasium nih. Apaan itu? Nah, bangunan klasium itu bangunan yang bersejarah di Italia, teman-teman nah teman-teman ini adalah peta sarah nah teman-teman inilah keindahan dari bangunan colosium yang ada di sarah hillnya sangat indah bukan teman-teman yuk bagi teman-teman yang mau berfoto datang ke sini ya nah kalau teman-teman membutuhkan makanan tinggal ke kolas di sini ada fasilitas untuk uh, makan seperti kafe ini boleh, teman-teman, sambil uh, bersantai, sambil menikmati uh, menu yang ada di kala ini. Yuk, teman-teman, kita lanjutin perjalanan ke bangunan yang ada di sini. Ada apa saja ya? Penasaran? Yuk, ikutin. Nah, teman-teman, untuk ini adalah sempat untuk uh, foto studio. Untuk teman-teman, yang mau foto uh, silahkan tinggal ke di sini. Untuk cepatnya sekali, ya. Nah, ini teman-teman, untuk harganya ya, pakai soft Nah, teman-teman, ada yang tahu ini bangunan apa? Ayo, siapa yang tahu? Yap, betul ya. Nah, ini adalah patung Sphinx yang ada di Mesir. Nah, bagi teman-teman yang belum kesini, jangan lupa ya datang ke sini ya. banyak orang yang datang ke sini sambil berfoto juga nih. Nah, dari patung Sphinx ini kita lanjut ke ini. Dia ada yang tahu, teman-teman, ini bangunan apa ya? Nah, ya, betul teman-teman betul sekali ini adalah uh, menara Eiffel Tower yang ada di Paris, Prancis. Uh, Paris ini dikenal dengan uh, fashion dunia. Nah kita geser uh, di sini di sebelahnya itu ada tempat musik tempat oleh-oleh, nah atau mister des ya teman-teman yang memerlukan hadiah untuk orang tersayang silakan dan jika mau kuda uh, atau demam tinggal di uh, sewa aja jalan sedikit teman-teman kita akan menemukan kolam teratai yang bagus sekali dan vibe yang romantis banget gak percaya kayaknya ayo datang ke sini teman-teman nah inilah teman-teman keindahan untuk kolam teratanya sangat indah bukan teman-teman yuk segera datang ke sini ya oh iya teman-teman jangan lupa ya videonya di like, comment dan subscribe terima kasih teman-teman yuk terus ikutin perjalanan kakak ya. nah teman-teman ketika di sini jangan lupa ya peraturannya harus ditaati ya yang jangan eh, membuang sampah dan jangan memetik eh, tanaman yang ada di sini terus di sini juga ada patung Liberty juga teman-teman yang berasal dari New York Amerika selain itu teman-teman ada Central ini nih teman-teman yang berasal dari Minami wah keren banget ya teman-teman kita merasakan sentral ini yang ada di Bandung. yuk kepada teman-teman yang belum datang ke sini segera datang ya teman-teman. Ditunggu ya. ini teman-teman kita lanjutin ya perjalanannya ya. nah teman-teman kita lanjut ya perjalannya yaitu kita uh, ke area atau ke arena uh, tempat berfoto dengan hewan nah di sini juga ada tempat foto ber, uh, bareng sama hewan untuk harganya yaitu rp nah ini adalah hewan di sini ada kelinci, kambing. Nah, bagi teman-teman yang mau ber, uh, berfoto dengan hewan silahkan harganya tadi udah ada ya. Untuk yang ini, tempat ini adalah dimana tempat yang berisikan untuk konser, ataupun kegiatan seperti pesta, ataupun bisa juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan barang, ataupun ada band juga di sini. Ada ya, ini adalah kolam teratainya nah, bagi teman-teman yang belum datang ke sini, segera datang ke sini ya. Dan dengan kita datang ke sini kita terasa berkeliling-keliling dunia dalam satu hari. Nah teman-teman itulah teman-teman itulah fasilitas yang ada di Israel Hill. Adapun untuk alamatnya yaitu berada di Jalan Pager Maneh Pagerwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dan adapun untuk jam buka Sareh Hillnya yaitu untuk weekend dari jam 8 sampai jam 7 malam dan dan weekday dari jam 9 sampai jam 6 sore dan nah, teman-teman yang belum sini segera datang ya dan Adapun untuk kepulangan ini e, diantar oleh pihak panitianya ya menggunakan mobil seperti ini nah teman-teman itulah perjalanan atau fasilitas yang ada di serialnya dan bagi teman-teman terima kasih ya sudah menonton channel dari kakak jangan lupa ya videonya di like comment subscribe dan di share juga ya kepada teman-temannya terima kasih teman-teman dicukupkan dari keriki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya see you